ada kebakaran tuh di vlog oh ya iya, ya pak ya di vlog berapa pak di vlog ya, berapa, pak? Ya, siap dengan 5 iya siap pak siap di kita lanjut nih pak kasih pak halo pak kotam apa lagi pak Hah? itu informasi dari pak manjir tadi ada hati Gimana pak? Nah, coba dia di semua ini Kemana api ya. sudah membesar Langsung, jangan sampai api Dia ya, Nanti saya sampaikan supaya mengutukkan anggota Ya, ya segera Segera. Ada kejadian kebakaran di Apd 5 Kita segera meluncur menuju TKP. Ya segera. Готово, гадим по крану. Jangan siapa